Di bulu. so ada sebuah video yang viral di Twitter belakangan ini. Video ini sempat diposting oleh sebuah akun, dimana doi bilang kalau nggak tahu sumber asli dari video ini karena doi itu dapat dari grup WA. So sekarang langsung aja kalian tonton dulu videonya. Jadi, ada seorang cowok yang tidur di emperan toko dan beralaskan tikar. Dan di tengah-tengah video tiba-tiba muncul sesosok berwarna putih di atas genteng ruko yang ditidurin sama cowok tadi. Terus setelah itu mulai ada beberapa kejadian aneh ya. Mulai dari kursi yang tiba-tiba bisa melayang sampai cukup tinggi dan kemudian jatuh sendiri yang otomatis suaranya bikin si cowok ini kebangun. Tapi cowok itu beneran gak mikir macem-macem dan doi malah langsung lanjut tidur lagi. Sampai tiba-tiba tikar yang Doi tidurin itu bisa ngegulung sendiri sampai Doi kayak terjepit di dalamnya. Doi berusaha untuk keluar tapi kayaknya agak kesulitan ya. Karena cukup lama Doi buat bisa keluar dari gulungan tikar itu. Sampai pada akhirnya Doi berhasil buat keluar dari situ dan langsung kabur ketakutan. Ini videonya cukup creepy sih. Tapi kalau gue lihat dari sosoknya dan juga properti yang dipakai di video ini, gue ngerasa kayaknya... Ini bukan video real deh Apalagi kalau kalian sadar Video ini tuh pengambilan gambarnya itu vertikal guys Bukan horizontal Dan jarang banget ya ada kamera CCTV Yang format videonya itu vertikal Jadi gue lebih percaya kalau kayaknya ini direkam pakai kamera handphone Dan mungkin di filter kayak black and white gitu Supaya tampilan gambarnya jadi hitam putih kayak di video yang tadi Tapi gue juga pengen tahu nih gimana menurut kalian <tuh> Nah video yang kedua ini viral banget di TikTok beberapa waktu yang lalu Videonya masuk FYP dan udah ditonton lebih dari 5 juta kali Karena durasi videonya yang pendek So please sekarang gua pengen kalian buat perhatiin video yang ini baik-baik So kayaknya video ini diambil di sebuah lorong rumah gitu ya. Terus di ujung lorong situ kelihatan kayak ada sesosok yang tinggi banget. Bahkan tinggi kepalanya itu sampai hampir nyentuh ke plafon. Awalnya sih gua tuh yakin banget ya kalau ini cuman ah cuman video settingan doang. Dan itu cuman boneka atau manekin yang mungkin didandanin atau dipakein kain supaya kelihatan kayak mbak Dini dan semacamnya. Tapi di tengah-tengah video tiba-tiba kameranya shaky dan kameranya mengarah lagi ke lorong yang sama, sosok yang tadi itu udah nggak ada. Ngilangnya cepet banget! Pas di editing, gue amatin baik-baik, itu ngilangnya cuma sedetik, guys. Dan seperti yang kalian lihat ya, video ini tuh udah di slow-mo sekitar 50%. Jadi mungkin video aslinya itu ngilangnya cuma setengah detik. Itu cepet banget ya. So, kalau misalkan yang tadi itu cuma boneka, manekin, atau semacamnya, gimana caranya Doi bisa ngilangin boneka sebesar itu, yang bahkan tingginya hampir nyentuh ke plafon hanya dalam waktu setengah detik. So, apakah video yang tadi itu dikat? Tapi pas gue tontonin berkali-kali pun, gue sama sekali nggak ngerasa ada perpindahan frame yang signifikan. Videonya tuh berasa seamless banget dan natural. So, gimana menurut kalian? I'm So ada sebuah video yang aneh banget yang rame dibahas karena diposting oleh salah satu akun yang cukup gede di Instagram. Perhatiin dulu video yang ini. Dodo, baca ayat kursi sayang. Dodo, gak apa-apa sayang nak. Gak apa-apa nak sayang tak. Dodo, gak boleh begitu. Itu makhluk Allah. Jadi video ini tuh direkam malam hari oleh seseorang yang sedang ada di dalam mobil. Karena kalian bisa lihat ya di video yang tadi itu ada gerakan dari wiper mobil yang gerak-gerak gitu. Padahal kalau gua amatin suasananya itu sedang gak hujan ya. Jadi gua sendiri juga nggak tahu kenapa wiper itu kok dinyalain. Ini menurut gua cukup aneh sih. Anyway, sosoknya itu kayak duduk membelakangi mobil ini. Dan doi posisinya ada di tengah jalan. Mungkin itu yang bikin mobil ini jadi nggak bisa lewat dan harus berhenti di pinggir jalan. Dan karena sosoknya itu gerak-gerak, jadi bikin orang yang ada di dalam mobil ini tuh langsung gercep buat nyalain kamera dan ngerekam ke arah sosok yang tadi. Ini sebenarnya creepy sih. Tapi menurut gue cukup banyak ya kejanggalan di video ini. Salah satunya yang gue amatin adalah audionya atau kualitas suara dari video ini. Gua ngerasa kayak video ini tuh suaranya ditempel ya. Jadi kayak video sama audionya itu nggak sinkron, guys. Audionya tuh kayak diambilin dari video lain, kayak bukan suara asli dari orang yang ada di dalam mobil itu. Dan sama sekali nggak kedengeran ada suara ambience ya, misalkan kayak suara jalan, suara mesin, suara air, suara AC dan segala macem. So gue yakin banget kalau ini video yang udah diedit. Tapi jujur gue sama sekali nggak tahu ya, sosok yang ada di tengah jalan itu. Apaan? Kopi. Nah, video yang keempat ini tuh agak nggak masuk logika ya Langsung aja yang tonton dulu videonya Iseng dah, gue mau ngopi Karena lain nyalain banget gue Ngopi gue tuh Adukin dong, tolong Ya, makasih. Ntar gue bikin ngopi. Jadi ada seorang cowok yang gue juga nggak tahu siapa. Di video itu, Doi bilang kalau Doi itu mau ngopi. Terus di dapurnya itu, Doi udah bikin kopi lengkap di atas meja. Dan bahkan ada sendoknya juga. Terus pas Doi bilang, adukin dong, tolong. Tiba-tiba sendok yang ada di dalam cangkir itu bisa ngaduk sendiri sampai beberapa kali. Hmm... Gue bingung sih. Karena gue baru pertama kali ya lihat ada video kayak beginian. Ada setan yang bisa disuruh bikin kopi gitu. Ini ya, lumayan banget sih ya kan? Kalau menurut gue sih, lebih baik dipelihara dan di-training ya. <laughs> Barangkali aja ya kan, yang awalnya cuma bisa disuruh bikin kopi, ntar dilatih, bisa nyapu, ngepel, ngelap kaca, cuci baju, cuci piring. Lumayan <laughs> kan, bisa hemat budget buat ART ya kan? <laughs> Entahlah ya, ini real atau settingan. Tapi kalau ngelihat dari Nada bicara ngomong si cowok ini, gue ngerasa kayaknya ini cuman bercandaan doang ya. Tapi gue juga pernah denger loh ada cerita orang yang katanya kodamnya tuh bisa disuruh ngapa-ngapain. Real atau cuma hoax? Dia cepot. Nah, video yang terakhir ini nih yang sempat viral banget beberapa waktu yang lalu. Jadi ada seorang ibu-ibu di Filipina yang main sebuah wahana seluncuran di waterpark lokal yang ada di sana. Terus ada salah satu kerabatnya yang nge-videoin pas Doi turun lewat seluncuran itu. Tapi pas Doi liat lagi rekaman videonya, ada yang aneh guys. Berhatiin baik-baik. Awalnya ada cewek yang pakai baju renang berwarna hitam yang turun duluan. Terus di belakangnya diikutin sama ibu-ibu satu lagi. Tapi coba deh perhatiin baik-baik momen detik-detik terakhir pas ibu itu udah ada di ujung seluncuran. Di samping kanannya ada sebuah kaki dengan ukuran yang lebih kecil dan kaki itu kayak keluar dari bagian belakang tubuh ibu ini. Padahal kelihatannya ibu ini tuh turun sendirian ya, sama sekali nggak bawa anak kecil. Terus, kaki yang tadi itu kaki siapa? Makanya video ini tuh langsung viral dan jadi perdebatan. Mana lagi posisi kakinya itu menghadap ke bawah. Jadi kalau misalkan pun itu ada anak kecil beneran, Doi posisinya itu tengkurap guys. Ibu ini pas selesai naik wahana itu dan nyemplung ke kolam, Doi sempat noleh ke arah belakang, dan Doi situ sama sekali gak ngeliat ada orang. Gue juga sempat slow mo dan perhatiin baik-baik videonya. Disitu juga sempat kerekam ada sebuah kepala berukuran kecil, yang muncul dari balik punggung ibu ini, kalau gue lihat sih, kayaknya ukuran kepalanya itu seukuran kepala anak-anak ya. Dan setelah video ini viral, ada foto lain yang menunjukkan kalau di areal kolam itu ada tulisan "Bawal Ang Batar" itu, yang dalam bahasa Indonesia artinya "Anak-anak tidak diperbolehkan di sini". Hah, terus bocah yang tadi itu naik dari mana? Apakah dok itu naik-naik sendiri tanpa pengawasan dari orang tuanya?